Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti lovers dimanapun kalian berada kembali lagi di TV akan menyuguhkan info-info terbaru mengenai idola kesayangan kita bagi kalian yang baru menemukan channel ini bersabat jangan lupa untuk terus mendukung ya dengan cara klik like comment dan subscribe serta Klik tombol notifikasinya tujuannya channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar Lesti Kejora baiklah bersama selalu dimanapun kalian berada untuk kabar pertama kita awali dengan kabar yang membuat kita terharu dan pastinya sedih banget ya warga konoha persahabat pastinya nggak kebayang banget bagaimana perasaan sang ayah mengetahui kalau putrinya alami KDRT pasti nangis banget dan sedih dari audisi hingga kemanapun sang ayah hati-hati menjaganya kenapa bilar seenaknya inilah kalimat yang diposting ya oleh Ben Bess Leslar gak kebayang bagaimana perasaan ayah kejora mengetahui kalau putri kesayangannya Lesti alami kekerasan dalam rumah tangga kita lihat juga persahabat ya, tanggapan dan komentar yang diberikan oleh fans sejati bunda L dari akun Idaumidija mengatakan Bilar kebayangkan gak ama kamu kalau kamu sakiti Lesti gimana perasaan orang tuanya Jumlah persahabat ya, kita balikin kepada Bapak Bilar gimana sih, tentunya perasaan orang tua melihat anak kesayangannya disakiti Pasti enggak Tentunya kebayang banget ya Dan untuk kita semuanya Dan berikutnya kita lihat juga persahabat Ini ada kabar Soal Lesti Gejora Ada kemungkinan Bunda Lesti Mau dioperasi ya Sepertinya ada masalah di lengan Mohon bantu doanya Mudah-mudahan Bunda Lesti Selalu diberikan kesehatan Kekuatan dan kesabaran Info ini kita dapatkan langsung dari akun pecinta Fatih. kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Ya Allah, permudahlah semua proses yang sedang dia lalui, anak baik ini adalah anak yang paling dibanggakan dan dicintai keluarganya Sembuhkanlah ya Rob, angkatlah semua penyakit dan kesusahan yang sedang dia alami saat ini, amin yuk sama-sama kita doakan kita support yang terbaik untuk idola kesayangan kita di kolom komentar pun tentunya banyak doa yang diberikan oleh fans-fans sejati lesti lovers, kita lihat ya dari akun Rani Fitri 42 mengatakan Ya Allah, lindungilah anak baik ini sehatkanlah kuatkanlah angkat rasa sakitnya lindungilah dimanapun dia berada amin Masya Allah luar biasa dukungan untuk Bunda lesti kejora dan doa bayi yang selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita dan ke kabar selanjutnya perselaba disimak juga di unggahan Alti Ratu Kodong ini memposting foto Bunda lesti persahabatnya dengan berwajah memar kali ini kita dibuat heboh kembali di postingan Ati Ratu Kodong yang memposting foto Bunda Lesti diedit wajahnya memar. Kita simak dulu persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ati Ratu Kodong merinding lihat ini Nah Lesti kejora kamu yang kuat saya, kami selalu ada buat nak. Ya Allah lindungilah dia tidak ada kata maaf buat laki-laki bajingan itu, itu yang di tuliskan oleh Ati Ratu Kodong tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari bu fear mengatakan najis banget sama manusia-manusia yang asal posting buat menggirik opini dan menyudutkan sebelah pihak ini editan persahabatnya bukan asli ini hanya editan dan kita lihat persahabatnya postingan foto muda lesti ini editan yang diposting oleh Ati, dan aslinya ada di sebelahnya, para sahabat. Ini diunggahan Bu Fir ya, jadi jangan sampai tentunya semua orang salah kaprah dengan postingan-postingan yang sedang ramai, apalagi mengakibatkan tentunya kerugian di sebelah pihak. Jadi jangan sampai salah, apalagi saat ramainya berita tentang rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. dan kita lihat juga persahabat ya dari akunya Yen disitu berkomentar pansos berkedok peduli si kodong lah katanya tuh ini pansos berkedok peduli nih menyebutkan Ati Kodong sepertinya Ati Kodong emang tidak menyukai Leslar dari dulu persahabat. Untuk berikutnya kita lihat juga ini sebuah postingan persahabat dari Lesti Al-Fatihanskari FC mengunggah video meng Instagram Rizky Billar. Wow ini serentak banget ya warga Konoha unfollow Instagramnya Rizky Billar. Wow kalau sudah kompak ini keren banget memang untuk pendukung Leslar luar biasa dan kita salvo kalimat komentar yang diberikan dari Heni Nova mengatakan, katanya Bilar ke rumah sakit Min jenguk Lesti. Gak karuan rasanya ada berita tentang Leslar, kerja nggak semangat, apa-apa lemes rasanya. Doakan saja yang terbaik yang mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Seal Lesti Gijiora Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh